Live streaming Real Madrid versus Chelsea leg kedua Laga Real Madrid versus Chelsea akan dipertemukan dalam lanjutan leg kedua Liga Champions 2021-2022. Pertandingan akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu, dini hari 13 April 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Madrid sudah unggul dua gol di leg pertama di Inggris, namun pertarungan belum berakhir. Chelsea tetap bertekad untuk bangkit dan membalikan keadaan. Madrid harus bermain 90 menit lagi untuk melakukan pekerjaan mereka dan menyingkirkan Chelsea. Mereka yang lolos dari partai ini akan menghadapi Manchester City atau Atletico Madrid di semifinal. Madrid menang 3-1 pada leg pertama di Stamford Bridge. Karim Benzema mencetak 3 gol untuk Madrid, sementara Kai Havertz mencetak satu untuk Chelsea. Chelsea lebih unggul dalam penguasaan bola dan tembakan, tetapi penyelesaian Madrid lebih memastikan. Romelu Lukaku juga melewatkan peluang emas, alhasil Chelsea tumbang dan Madrid pulang dengan kemenangan. Di pertandingan sebelumnya, Madrid mempertahankan momentum positif mereka dengan mengalahkan Getafe 2-0 lewat gol-gol Casemiro dan Lucas Vasquez di La Liga akhir pekan kemarin. Sementara itu, Chelsea bangkit dari keterpurukan dan membantai tuan rumah Southampton 6-0 di Premier League. Live streaming perempat final Real Madrid versus Chelsea Liga Champions Leg 2, Rabu 13 April 2022, dapat disaksikan platform video.com atau melalui siaran langsung di SCTV. Ancelotti tak masalah Madrid bergantung kepada Benzema Gol-gol Karim Benzema berperan besar dalam laju apik Real Madrid termasuk di Liga Champions. Carlo Ancelotti mengakui Madrid memang bergantung kepada Benzema. Karim Benzema sudah mencetak 37 gol dalam 37 kali penampilan di semua kompetisi bersama Madrid musim ini. Benzema mencetak 11 gol di antaranya di Liga Champions. Penyerang berusia 34 tahun itu bahkan mencetak hat-trick dalam dua pertandingan terakhir secara beruntun di Liga Champions. Gawang Paris Saint-Germain dan Chelsea yang jadi korbannya. Carlo Ancelotti menilai ketergantungan Real Madrid kepada Karim Benzema bukan hal yang buruk. Pelatih asal Italia itu menyebut Benzema memang pemain yang komplit. "Kami tergantung ke Benzema," ujar Ancelotti seperti dilansir Marsa. "Begitulah adanya, kami tidak akan membantahnya, dan saya sangat senang kami tergantung ke Karim. Ini kenyataan, dan hal itu adalah yang bagus. Karim adalah penyerang modern dan melakukan apa yang diperlukan dari striker. Segalanya termasuk bertahan." Dia adalah representasi sempurna dari seperti apa seharusnya penyerang dalam sepak bola saat ini," kata Ancelotti. Carlo Ancelotti ungkap kisah di balik kepindahannya ke Real Madrid dari Everton. Dan Carlo, julukan Ancelotti, merupakan juru taktik Everton tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari pihak Santiago Bernabeu. Ia didapuk untuk menukangi Los Blancos julukan Real Madrid untuk menggantikan Zidane. Padahal Ancelotti baru satu setengah musim menukangi Lutovic sejulukan Everton dan masih memiliki kontrak hingga 2024. Akan tetapi, pelatih berusia 62 tahun itu mengatakan sulit untuk menolak pinangan Real Madrid. Dengan Everton, saya merasa sangat baik, kata Ancelotti singkat, dilansir dari The Athletic Senin 11 April 2022. Kemudian, Madrid menelpon saya dan sulit untuk mengatakan tidak. Mereka adalah satu-satunya tim yang tidak bisa saya tolak. Selebihnya, saya bisa mengatakan tidak," tambahnya menjelaskan. Saat ini, Ancelotti sudah dikontrak Los Blancos selama tiga musim sejak 2021. Dan Carlo pun berhasil membawa Real Madrid menjuarai piala Super Spanyol, memuncaki Liga Spanyol, dan berpotensi lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022. Sementara, Ancelotti mengisyaratkan akan terus bertahan di Real Madrid jika meraih kesuksesan di akhir musim 2021-2022. Tentu, itu artinya Dan Carlo akan bertahan hingga masa baktinya habis pada 2024. Jika Madrid bahagia di akhir musim, saya pikir saya akan terus bahagia seperti sekarang. Pungkasnya. Real Madrid tak gentar hadapi dua Milan demi rekrut anak ajaib dari Argentina. Real Madrid menghadapi persaingan ketat dari dua raksasa seri A Liga Italia, AC Milan dan Inter Milan, untuk merekrut anak ajaib asal Argentina, Enzo Fernandes. Dilansir dari Visages, Real Madrid sedang berburu pemain di bursa transfer untuk posisi gelandang tengah karena mereka ingin membangun kekuatan lini tengah yang kuat di masa depan. Hal tersebut dilakukan mengingat dua bintang Los Blancos, Luka Modric dan Toni Kroos, telah memasuki fase di penghujung akhir karir mereka. Selain itu, tidak ada opsi cadangan yang mumpuni untuk Casemiro. Minat dari Real Madrid untuk menambah amunisi baru di lini tengah juga bermuasal dari ketidakpastian masa depan jangka panjang dua gelandang lainnya, Dani Ceballos dan Isco. Los Blancos sudah memiliki dua opsi berbakat untuk mengambil alih peran para gelandang veteran dalam diri Federico Valverde dan Eduardo Camavinga. Namun, bos Madrid, Florentino Perez, nampaknya ingin menambahkan setidaknya satu lagi gelandang muda berbakat untuk menopang tim masa depan Real Madrid. Sebelumnya, nama sejumlah gelandang muda lain seperti Christopher Nkuku dari RB Leipzig dan gelandang penuh talenta milik ejak, Julian Gravenberg, juga disebut-sebut masuk dalam radar El Real. Kini, Real Madrid kabarnya juga terus memantau perkembangan Enzo Fernandez. Pemain berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak baru dengan River Plate akhir tahun lalu memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga musim panas 2025. Fernandes diketahui memiliki klausul pelepasan senilai 20 juta euro, nilai yang tidak akan menjadi masalah bagi klub dengan kekuatan finansial seperti Real Madrid.